Halo, selamat datang lagi di channel saya, WiFi KI. Video kali ini, saya mau membandingkan, yakni aplikasi mobile banking dari Mandiri. Saya masuk satu buah forum di Facebook, ataupun grup di Facebook, kok banyak yang membandingkan antara New Livin dengan Livin yang lama. Jadi dalam pertanyaan saya ini sih tergantung perasaan pribadi ya yang menggunakan dua aplikasi tersebut. Uh, jadi ada yang menyimpulkan aplikasi Livin yang lama lebih enak dan lebih simpel. Kemudian ada alasan lain yakni size-nya lebih kecil dibanding New Livin. Kemudian ada yang bilang login di New Livin susah dan di Livin yang lama lebih mudah. Uh, Kalau saya pribadi sih, itu sebuah keadaptasian. Uh, jadi, dari yang biasa menggunakan Livin' lama, pindah ke yang baru pasti akan mengalami kesulitan. Uh, ini tampilan dari Livin' yang lama, yakni seperti ini, di atas ada user ID, di bawah ada password, kemudian tinggal login. Kemudian, jika ada kendala, di bawah tinggal yang lupa user ID atau lupa password. Uh, untuk login-nya pun bisa menggunakan fingerprint jika handphone kalian sudah mendukung fingerprint kemudian kalau di New Living uh, yang baru login-nya tinggal seperti ini jadi tinggal masukkan password aja uh, kalau saya pribadi yang di New Living itu terkoniskan dengan nomor handphone. Jadi setelah verifikasi nomor handphone, asalkan handphonenya terdaftar di HP yang satu eh, tidak bisa. Jadi loginnya mudah. Kemudian di sini ada beberapa eh, fitur baru. Yakni antar intip saldo. Eh, di sini ada keterangan eh, intip saldo. Penasaran transfer masuk atau limit kamu kartu kredit jadi fitur ini untuk melihat uh, ve, apa, beberapa transaksi uh, yang terjadi pada saldo kita yakni antara uang masuk dan keluar uh, jika diaktifkan ini juga tergantung kalian uh, disesuaikan dengan keperluan kalian ini adalah syarat-syarat dan ketentuannya cuma kalau saya belum terlalu penting kemudian di bawah ada menu Uh, yang cukup membantu yakni yang biasa digunakan oleh orang-orang yakni tarik tunai, uh, sedangkan di aplikasi Livin lama belum ada. Kemudian di sini ada uh, fitur Top Up e-money kemudian di sini ada Quick Pick. Uh, kita baca dulu Quick Pick lagi buru-buru akses Quick Pick tanpa login untuk transaksi cepat dengan total dua uh, juta per. Uh, ini kalian juga nanti baca syarat dan ketentuannya dulu, seperti ini uh, supaya kalian tidak kebingungan. Kemudian, uh, untuk dilipin lama, kalau kita mau mengakses fitur-fitur yang tadi di New Livin, kita harus login terlebih dahulu. Kemudian, kalau dari segi desain atau UI-nya atau yang jelas tampilannya kalau saya pribadi lebih suka yang New living ini lebih kekinian menurut saya walaupun katanya size-nya besar nah, kita coba login saja di keduanya kalau di lama sudah dimasukkan password tinggal login seperti ini kemudian di sini hanya beberapa menu yakni transfer, bayar, beli, isi saldo e-money uh, kemudian di bawah ada informasi rekening kemudian di sini ada hubungan rekening baru kemudian di sampingnya seperti ini kemudian ada feeds uh, ini menentukan uh, informasi poin di ada transaksi terlambat okay. dan lain-lainnya. Nanti kita bandingkan. Sedangkan di sini ada fitur krisnya. Kalau di New Livin kita coba login dulu. Kalau saya pribadi lebih suka tampilan seperti ini. Di sini ada sambutan. Kemudian di bawah ada ditautkan uh, informasi e wallet kita. Sayangnya cuma bisa pantau satu. Kemudian di sini ada informasi-informasi tentang uh, Mandiri. Kalau seperti ini saya rasa tampilannya lebih mirip-mirip ke e wallet, ya Ufo, Dana, dan lain-lain. Kemudian di sini ada menu transfer, bayar, uh, top up. Nah menurut saya pembaruan ini yang ini dan yang ini serta ini. Kalau yang menutup up ini lebih cepat uh, di sini. Ada, uh, kalau misalkan di sini sudah disambungkan dengan uh, new living kita, kita bisa tambah saldo secara mudah. Tetapi, kalau kita misalkan mau top up uh, e-wallet orang lain, kita tinggal klik saja seperti ini. Di sini sudah ada keterangannya, uh, yakni e-wallet e yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang. Sedangkan, kalau di living lama, kita harus uh, hanya baru link aja yang tersedia. Kita harus masuk ke menu bayar, kemudian buat pembayaran baru, kemudian multi payment. Nah, di sini baru kita uh, masukkan uh, e-wallet apa yang mau kita isi atau top up. Jadi, menurut saya, lebih lama prosesnya. Walaupun secara kecepatan untuk transaksi mungkin sama aja. Kemudian saya mau lihat fitur QR-nya. Uh, di sini uh, lebih mudah karena ada uh, iconnya, sedangkan di sini pun juga sama. Uh, di sini ada fitur Chris seperti ini. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau untuk login di New Livin dengan uh, Livin yang lama jelas menggunakan password yang berbeda-beda. Nah, yang menurut saya menonjol perbedaannya adalah fitur tarik tunai. Uh, di New Livin sudah ada fitur tarik tunai di ATM tanpa perlu menggunakan kartu debit. Sedangkan di Livin lama belum tersedia, uh, jadi mungkin ini hanya poin penting ataupun poin yang, menurut saya, menjadi pembeda antara New Livin dengan uh, Livin yang lama, yakni di Livin lama belum ada fitur tarik tunai. Sedangkan di New Livin sudah ada fitur tersebut yang rata-rata hampir semua M banking sekarang sudah menggunakan fitur tarik tunai tanpa kartu ya kalau saya pribadi lebih suka yang uh, new living kemudian untuk bayar-bayar uh, ya sama aja seperti yang uh, new living lainnya uh, maksud saya new living yang sebelumnya uh, Di sini untuk bayar ini bayar virtual akun uh, yakni dari blibli kemudian roku dan apa dan lain-lainnya ini semua ada hampir sama seperti di living yang lama kalau di menu pengaturan ya ya ini standar aja sih. Di sini ada informasi kartu debit dan kartu kredit. Di New Living sebelumnya juga ada. Kemudian di sini informasi status transaksi. Uh, jadi di sini mungkin yang uh, transaksi tertunda bisa uh, dapatkan di uh, yang pesan di sini. Kemudian promo di Living Lama tidak ada informasi promo, sedangkan di New Livin ada kita tinggal tentukan uh, perubahan yang sesuai dengan keperluan kita. Uh, menu transfer, uh, menurut saya lebih cepat juga. Uh, tinggal klik di sini, kemudian bank lain atau bank mandiri sudah seperti itu saja. Hmm, kalau dengan server pulsa, kalau saya menurutnya beda sih ya. Kalau server pulsa biasanya yang dibandingkan itu harga produk, sedangkan di New live ini. Uh, cuma tampilan dan fitur aja sih. Kalau menurut saya, di sini ada informasi saldo bisa kalian lihat di sini, mau ditampilkan atau tidak, itu terserah kalian. Hmm. Oke, okay, mungkin ini perbedaan di antara New living dengan yang uh, Livin yang lama, yakni perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang pertama uh, di New Livin ada fitur tarik tunai, kemudian top up uh, saldo e-wallet lebih mudah. Kemudian di New Livin bisa sambungkan atau bisa mengetahui informasi e-wallet kita seperti Dana, kemudian Ovo link aja. Sedangkan di Livin lama belum ada fitur tersebut sama sekali. Jadi ini hanya perbedaan saya e, yang saya rasakan. Kalau dari segi kecepatan, e, kecepatan aplikasi saya lebih suka dengan yang Livin yang terbaru, e, lebih kekinian ya jadi nanti mungkin ada update lagi dari yang new Livin jadi lebih smooth kemudian size nya juga lebih kecil uh, Ini kalau ini menurut saya ini masih baru jadi masih ada beberapa yang mungkin uh, kesusahan uh, untuk menggunakannya kemudian untuk buat rekening di new Livin menurut saya lebih mudah dibanding dengan yang Livin lama uh, jika kalian suka dengan video ini kalian like jika kurang suka kalian dislike jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan yang nanti bisa saya jawab kalian kirimkan di komentar Terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya